Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wassalamualaikum, syedina wala Berjumpa lagi dengan saya, alam Di sini Al di alam jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay? uh, kali ini saya akan membongkar ini. Alasan saya membongkar uh, ini, mini kompresor ini ada di video sebelumnya di sebelah kanan atas itu teman temannya oke okay. biar lama-lama mari langsung kita bongkar sebelum saya bongkar saya akan menghidupkan kembali agar teman-teman kembali uh, tahu kondisinya seperti apa oke okay. Ini saya tutup dan ini jarumnya tidak bergerak ya. Indikatornya ini tidak bergerak. Oke, walaupun saya bolak-balik begini kan tetap tidak bergerak teman, -teman. Ya, Walaupun ini ya tembak saya dekatkan Enggak bergerak ya Walaupun saya tutup ini Enggak bergerak Bergerak Cuma sedikit ya Oh iya bergerak ya Tapi sedikit sekali Oke Enggak nyampe Sepuluh ya Nih. Bergerak teman-teman Berarti bukan cuma hiasan Oke okay. Saya akan buka Saya akan buka Mulai dari Mana ini Oke okay. Mungkin mulai dari sini Ya Preteli aja Buka aja, rusak ya. Resiko sih, udah oh, bisa sulit. Ini harus, harus tutup tenaga ya. Saya buka dari sebelah sini dulu, teman-teman. Ya, dari eh, rangkaiannya listriknya yang ke arah adaptornya. Oke, obengnya ngapain? Besar. Oh udah masuk pakai yang panjang uh oh, tak masuk juga nah ya, terpaksa pakai yang ini Oh bisa satu Dua, empat ya teman-teman ya ini bisa ya indikatornya ini cuma yaitu itu tenaganya ngangkat cuma sedikit tiga Teman, teman wow, begini ya, ini ya, ini bagian eh, saklar dan sambungan kabelnya. Wah, oke, teman-teman lihat ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini bukan tabung penyimpanan. Ini nih, nih, nih, nih, nih, nih. Nah, ini, ini hanya hiasan. Oke, hanya hiasan, tempatnya motor. Saya akan, akan buka. Tinggal satu ini ya. Oke, akan buka yang ini. Oke, kamera saya dekatkan. Oke okay, teman-teman Oh ini Bautnya Oh Nyambung ke sini panjang teman-teman Belan-belan saja Nah ini Tabungnya hanya hiasan ternyata Bukan tabung Tabung penyimpanan seperti kompresor Pada umumnya oh, iya. Saya jadi tahu Teknologinya buka aja oke oke pelan-pelan buka aja iya saya lepas wow, seperti ini motornya teman-teman saya lepas dulu sekunnya ini nah, bisa ya langsung dilepas begini tapi rawan putus ini kita cari sambungannya. Oh, ini cuma plastik gini, teman-teman. Jadi, intinya cuma di sini nih. Alat ini cuma di sini. Intinya, segini doang. Ini intinya, ini tapi tidak apa-apa lah. Saya mengagumi dan menghormati penemunya. Ini susah dibukanya. Ini harus betul-betul ditarik kalau tidak pelan-pelan. Patah, biarkan saja begini, tidak apa-apa. Yang ini akan saya buka. belan belan teman temannya ya uh ini ini cuma kakinya ini teman, -teman. ya oke cuma kakinya doang oke teman-teman ini sudah berhasil saya lepas satu saya lepas lagi yang ini ini ada penguncinya di sini ya ini cara lepasnya tekan ini Ya, tekan kemudian tarik. Oke. Sudah ya? Ini nih nih Jadi inti dari alat ini ada di sini. ini nih nih. Ya. Nih. Kelihatan ya? Tuh, tuh tuh Di motor DC-nya 12 volt memang ya. Nah, untuk menambah tenaganya teman-teman bisa improvisasi di sini. Yang biasa menggulung ulang bisa menggulung ulang lagi di sini, ya, sehingga kecepatannya dan kekuatannya bisa nambah. Oke? Okay. Ini di mana bukanya ini? sok kali ini. Tidak tahu apa ini guntingnya. Ini, wah di sini, di sini, di sini, di sini. Ada satu lagi nih, skrupnya ini. Buka ya Bismillah Ya teknologinya Seperti apa Teknologinya luar biasa Seperti ini Ya Allah huh. Ini adalah teknologinya Teman-teman Jadi bener kata saya Tabung ini bukan tabung Penyimpanan atau bukan uh, Jadi kolektor-kolektor umumnya itu kan Ada tabung penyimpanan udaranya Ini bukan jadi langsung seperti ini, ya benar kata saya seperti aerotornya eh, akuarium. Ini gearnya bukan gear ini ya. Nah mompanya seperti ini teman-teman. Kita cek, siapa tahu gara-gara dibongkar sama saya nanti ini ngambek tidak mau begitu. Wah lupa saya. Ini positif negatifnya yang mana? Oh di sini kayaknya ini gini. Ya, mudah-mudahan tidak salah lah. Ya, saya lupa tadi. <laughs> Oke. Okay. Ya, begini teman-teman ya, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, kok tidak mau. Mau ya? Gini teman-teman. Teknologinya seperti ini, pompanya di sini. Saya tidak akan bongkar ini, biarkan sudah. Ya, saya akan cek. Saya saya tutup sini. Apakah ini bergerak? Ya, bergerak teman-temannya dikit ya, bergerak ya. Saya bergerak dikit ya. Tertekan. Bergerak dikit sekali. Ini. Jadi pistonnya itu dari plastik. Oke. Ya. Kalau arahnya begini dia eh, nyemprot. Otomatis oh, nyemprot juga ya. Bukan teknik vakum ini. Ini kan kompresor begitu. Ini teman, teman, teknologinya di sini. Wah luar biasa ya. Ini. kalau ini logam cor coran ini panas ini teman. -teman. Jadi klepnya itu ada di sini. Klepnya di sini, ya. Jadi kalau ini tidak bisa eh, apa? mempa begitu karena memang Tidak ada penyimpanannya Seperti itu jadi Kerjanya dari Pompanya ini Berat begitu jadi tidak ada tabung Penyimpanannya mungkin Kalau ini ada tabung Penyimpanannya ini bisa untuk yang Yang Lebih berat seperti itu Oke Saya berpikir nanti ini bisa Jadi uh, Untuk spray cat begitu ya Ternyata tidak, tidak, seperti bayangan saya. Awalnya saya pikir ini tabung penyimpanan udaranya begitu, tapi tidak seperti itu. Oke, teman-teman, sudah tahu ya dalamannya? Ya, eee, biarkan ini begini, nanti saya sendiri akan membereskan. <g schwungga> Oke, eh, demikian ulasan singkat dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Uh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan dan sebagainya. Terima kasih wabilahi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.